gimana sih dong Halo guys assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset-preset yang terbaru lagi Oke jadi di sini itu saya akan membagikan preset-preset yang satu-satu itu satu boy satu girl ya gitulah Oke kita langsung lanjut simak satu per satu presetnya Oke ke perset yang kedua ya Oke lanjut ke Oke lanjut ke yang ketiga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 Oke lanjut ke presiden yang ke ya Kita kira Kita punya Ternyata Orang punya Makin sedih Yang Kita kira Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-7. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-8, ya. Aku memilih kamu bukan karena fisik atau harta Tapi aku memilih kamu karena aku nyaman dan bahagia bersamamu Tolong jangan pergi ya Oke lanjut ke preset yang ke sembilan Aku ini. Lanjut ke riset yang ke-10 ya. Kau terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain Hingga lupa memikirkan dirimu sendiri Terkadang kita juga perlu berpura-pura lupa Tetapi juga jangan sampai kita lupa Kalau sedang berpura-pura Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-13. Oke, okay, lanjut ke versi yang keempat belas. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke lima belas. oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-16 ya oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-17 Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-18 oke okay, lanjut ke episode yang kesembilan guys ya. Oke okay guys lanjut oke okay guys jadi mungkin segitu aja kita bertemu lagi di video selanjutnya.